serta klik tombol notifikasinya sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan Kabar terbaru, terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar, manapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini Tentunya Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru seputar idola kesayangan kita Lesti dan Dilar Kita keunggian pertama sahabat ya, Bang Mimin akan menginfokan kembali bahwa jangan sampai lupa Tentunya besok tanggal 2 Juli 2021 akan hadir acara Fandung Party bersahabat ya yang akan hadir jam 19.00 sampai waktu 20.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya kita rayakan kemenangan Lesti Kejora sebagai pemenang dalam ajang Jux Indonesia musik Award 2021 bersahabat ya, doakan yang terbaik. Kita dukung, kita selalu support karya-karya dari Lesti maupun Rizky Bilar Berikutnya para sahabat kita mendapatkan kabar terbaru ya para sahabat, ya Tentunya kabar soal isi DM Lesti Kejora kepada salah satu akun yang meresahkan warga Konoha Para sahabat ya kita tentunya lihat Di sini ada sebuah kalimat yang diberikan oleh Dedek Lesti Kejora kepada akun yang selalu mengusik mengganggu calon suaminya Dedek Lesti bersahabat ya Di situ tertuliskan, Anda lebih baik sibuk ngurusin diri Anda gak usah repot-repot ngurusin hidup saya nih saya story barangkali teman-teman ada yang mau silaturahmi sama orang yang selalu fitnah calon suami saya. Itulah kalimat yang dituliskan oleh Dede Lesti Kejora kepada salah satu akun yang selalu mengganggu, selalu mengusik para Ya, yang mana tentunya mengganggu calon suaminya, Dede Lesti Kejora. Ini suatu kabar yang mengejutkan kita semua para fans. Ya, terlihat tentunya isi DM Lesti Kejora kepada... Salah satu akun yang meresahkan, bersahabat ya, dan nama akun tersebut sudah diganti nih. Nama Instagramnya sudah diganti, bersahabat ya. Ini adalah isi DM yang lengkapnya bersahabat ya. Selamat malam, Mbak Mas, kata Dede LSD. Hidup Anda terlalu sibuk ngurusin urusan orang, persahabat, ya. Kita tentunya doakan saja mudah-mudahan. Lesti dan Rizky Pilar selalu diberikan kesehatan Dan dijauhkan dari orang-orang yang syirik Dan tentunya orang-orang yang selalu mengusik Untuk hubungan Lesti dan Rizky Pilar. Masingan tersebut juga ya, Telah dari oleh akun Instagram Haper Kota Sultan Ada kalimat caption yang dituliskan Cuma mau bilang marahnya orang sabar itu bahaya sai Baru juga dipikinin IGS sama dede Akun udah di free fight Segitu doang, nyalimu belum juga dilaporin dududu -dudu, bisa metong, anak <laughs> luar biasa. Persahabat ya, disalin aja tentunya nama akunya sudah diganti. Ini baru langkah awal dari Lesti Kejora yang selalu penyabar, yang selalu sabar menghadapi apapun yang selalu menimpa diri Lesti Persahabat. Ya, kali ini Lesti Kejora turun tangan langsung untuk menciduk akun tersebut sahabat ya. Kita support, kita dukung terus apa yang dilakukan oleh idola kesayangan kita. Kita masih menunggu kelanjutannya. Mudah-mudahan ada info terbaru dan kabar terbaru soal si Dan Rizky Bilar Tetap ingin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian para sahabat mengenai informasi tersebut? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.